tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru, terupdate dan terhangat sebentar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Unggahan pertama persahabatan ya ada unggahan spesial dari Agus Talaud Putih bilang... Yang mana memposting sebuah kalimat bersahabat ya, yang menghitung hari Isinya emang flashback cerita cinta mereka dari awal hingga akhirnya mau menikah ya Acaranya yang realnya masih yang nanti sore jam 15.30 waktu Indonesia Barat Tapi ini acaranya bagus banyak interviewnya juga sama kakak dan dedek Lesti Jadi kita lebih tahu tentang kisah cinta mereka bersahabat yang menghitung hari adalah acara flashback cerita cinta Lesti dan Rizky Billar Dan interviewnya persahabat ya itu sweet banget nih ketika Lesti dan Rizky di interview nih Wow luar biasa kita lihat aja nih kebuka berikutnya Ketika Rizky di interview dan ditanya Soal sifat dedek yang dikagumi oleh Rizky Billar persahabat ya dan Abang Bilar menyampaikan lima sifat tersebut. Yang pertama adalah santun. Kedua sabar. Yang ketiga tidak pilih-pilih untuk baik ke siapa saja. Yang keempat pekerja keras. Dan yang terakhir kelima adalah bertanggung jawab. Masya Allah tentunya itulah lima sifat. Yang Rizky Bilar kagumi dari seorang Lesti Kejorang. Kita makin bangga, kita makin bahagia... Kepada idola kita yang selalu bersinar, yang selalu tentunya menjadi sosok inspirasi kepada semua banyak orang Dan berikutnya kita lihat tersahabat ya ketika Lesti di dan ditanya lima hal juga nih dari kakak Rizky Bilar yang dikagumi oleh Lesti yang mana Lesti menjawab persahabatnya, yang pertama Rizky Pilar, tentunya sayang terhadap kedua orang tuanya yang begitu dikagumi oleh Dedek Lesti Kejora. Yang kedua Rizky Pilar itu hidupnya memang mewah, tetapi... Terlihat sangat sederhana, bersahabat ya. Kalau memang tahu detailnya, itulah yang disampaikan oleh Lesti Kejora. Yang ketiga, tentunya Rizky Bilar pun itu sayang terhadap keluarga Lesti Kejora. Dan yang keempat, bersahabat ya, tentunya Rizky Bilar mampu, tentunya membuat Lesti Kejora merasakan indahnya jatuh cinta kembali. Dan yang terakhir, yang kelima, Lesti Kejora menyampaikan tentunya hal yang dikagumi oleh dedek Lesti terhadap Rizky Bilar adalah tentunya Rizky Bilar berani untuk menyatakan keseriusannya terhadap seorang ayah yakni orang yang dedek Lesti cintai persahabatnya tentunya ayah kejora Rizky bilang memberikan diri untuk serius persahabat ya untuk meminang Lesti Masya Allah luar biasa semakin kagum semakin bangga kepada Lesti dan Rizky Bilar, dan selanjutnya bersahabat kita lihat di sini ada unggahan dari akun Bilar yang memposting sebuah momen spesial di Cinta Body Leslar Ada sebuah kalimat caption persahabat, "Ya, loh, kok acaranya bentar doang ya, ANTV official, eh, Otis sahijari." Wow, tentunya acarnya sudah selesai bersahabatnya untuk menghitung hari di sini. Kita lihat, ada yang komplain nih, ya. <gifat> Berarti nunggu sore dan malam ya, Min, katanya ya. Ada sebuah komentar dari akun edit and score 9900. Seperti acara di hari gitu ya, Min. Nampilin perjalanan cinta mereka. Nanti acara intinya ada di pengajian dan malam adat Minang. Tuh, persahabat ya. Berarti untuk acara inti ada di jam sore, persahabat ya. Jam 13.00 jam 15.30 persahabat ya jangan sampai lupa itu acara inti dari cinta badai Leslar mudah mudahan ada kejutan dan kabar bahagia doakan saya yang terbaik mudah-mudahan tentunya Lesti dan Milnar selalu diberikan kebahagiaan dan berikutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan spesial dari Bang Si Kumbang nih yang baru saja mengunggah sebuah kalimat kenapa nggak ada yang komplain ya harusnya nobar bukan mabar wow Kang goreng mulai lagi nih persahabat ya, untuk goreng-gorengnya nih, luar biasa kegesrekan dari keluarga Rizky Bilar memang mampu membuat kita ketawa bahagia dan berikutnya juga kita lihat diunggah nih guys, yang bang Bensi Kumbang disitu memposting sebuah cuplikan Lesti dan Rizky Bilar di momen cinta Abadi Leslar, yang mana sebuah kalimat kalian juga yang dituliskan lagi nobar, eh yang nonton malah seperti ada yang dilihatin wow, cute banget di persahabat ya berikutnya kita lihat juga yang mana sebuah info persahabat ya siang hari ini tentu jangan sampai lupa juga menyaksikan Konser di Indonesia Tangguh, persahabat. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Bu Harsiwi sahabat. Jangan lupa siang ini ada konser Amal Indonesia Tangguh, pukul 1300. Waktu Indonesia Barat bersama para pejabat, para atlet pemenang Olimpiade Tokyo 2020, dan artis yang ikut memeriahkan acara, tuh persahabat ya. Wow, mudah-mudahan ada kabar baik, kejutan bahagia ini live, para sahabat ya. Pastinya bakal ada keseruan, kejutan yang akan diberikan oleh Lesti maupun Rizky Pilar di acara tersebut. Kita masih menunggu kejutan baru dan kejutan selanjutnya. Tetap stay tune di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan like berkomentar, Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.